Video yang pertama kali kita bahas hari ini, sumbernya agak misterius dan sekarang lagi rame banget dibahas di Reddit. So, ada seseorang bernama Paul yang tinggal di pinggiran kota di Inggris yang baru aja pindah rumah. Paul tinggal di rumah itu sendirian dan selama beberapa hari doi nempatin rumah itu pertama kalinya, doi itu ngerasa kayak ada yang ganjil. Sampai suatu hari, bibinya minta ke Paul buat di videoin rumah itu karena bibinya ini pengen lihat. Akhirnya si Paul ini bikinlah video host tour ala-ala gitu buat dikirim ke bibinya. Tapi justru di momen ini ada sebuah kejadian yang sangat aneh yang terekam di video Paul. just show you a quick tour of the house. Uh, this is this is hallway, actually, and the cupboard, nothing much not very big, but right. stairs I'll show you that in a bit. I'll show you the uh, bathroom first. So, so right, Got proper bath, I think is it? What more do you want? <laughs> Got a shower there as well. Uh, all right. It's nice and clean. show you the, uh, the kitchen first, so you come in, living space, turn left to kitchen. It's not very light, not light, it's not very good. So yes, yeah, so we've got a hob and a washing machine. It's quite a big old kitchen actually, if you have a look. So we haven't actually got two fridge freezers. This one broke down a few months ago, and we just haven't been able to get rid of it. It's too big to fit in the car and that. Um, but other than that, yeah, um little garden out the back. We built the shed last summer. That um, right. But I, I like this, it's got that breakfast bar and the oven and all that stuff. So yeah, yeah, yeah. It's good, it's good. All right, so, living space. Uh, little front of our house. That's supposed to be a little driveway, where it should have a drop curb, but it hasn't. Um, Evie, she's been jumping up on the surfaces quite a bit. Actually, not something I haven't got spooked, then. Oh, man, you're having some sort of laugh, aren't you? Can you see that? Di tengah-tengah video, tiba-tiba ada sebuah sapu yang jatuh di dapur Paul. Dan hanya dalam hitungan detik, semua pintu lemari dapur Paul bisa ngebuka dalam waktu yang bersamaan. Menurut gue ini kejadian yang aneh banget, dan bakalan sulit banget untuk dimanipulasi, karena semua itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dan hanya dalam jeda waktu sekian detik aja. Apalagi Paul ini sendirian di dalam rumahnya. So, kalau misalkan kejadian yang tadi itu sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal, Kira-kira nih, apa faktor lain yang bisa nyebabin pintu lemari dapur Paul ngebuka dalam waktu yang bersamaan, kayak di video yang tadi? Footsteps. So, ada seorang cowok yang baru aja beli rumah, tapi rumahnya ini bukan rumah baru guys, melainkan rumah yang udah dibangun dari tahun 1916. So, karena usia bangunannya yang udah lebih dari 100 tahun, pastinya udah banyak banget kejadian yang terjadi di dalam rumah itu. Karena doi beli rumah itu dengan harga murah, jadi doi putusin buat renovasi sendiri untuk menghemat budget. Dan di tengah-tengah, doi ngelakuin progres renovasi rumahnya. Doi tuh sering ngevideoin buat ngasih liat ke keluarganya sejauh mana renovasi yang udah doi lakuin. Tapi suatu hari, pas doi lagi ngevideoin ruang bar yang ada di rumah itu, ada sebuah kejadian aneh yang ikut terekam di kamera. Got the bar. This is a work in progress Emily, freaking Ada suara langkah kaki yang berlarian di loteng rumahnya yang terekam jelas banget di video yang tadi. Dan Doi emang mengaku kalau belakangan ini, Doi sering mendengar ada suara langkah kaki yang bersumber dari dalam rumahnya. Tapi baru kali ini Doi berhasil merekam suara itu di video. Karena masih penasaran sama fenomena yang tadi, akhirnya Doi putusin buat naruh kamera di atas tripod menghadap ke tangga naik ke lantai 2 di video yang tadi. Selain kamera itu bisa gerak-gerak sendiri di atas tripodnya Ada sebuah rak besi berwarna hitam yang juga bisa gerak-gerak sendiri Kalau kalian perhatiin baik-baik Di bagian akhir video ada sekelibat bayangan hitam yang bergerak dengan sangat cepat Persis sebelum videonya berakhir Cowok ini shock banget pas ngeliat penampakan bayangan hitam di video yang tadi Karena doi yakin banget hari itu doi cuma sendirian ada di dalam rumah itu Seorang Tiktokers bernama Alex baru aja dapat rumah warisan dari neneknya yang baru aja meninggal belum lama ini. Rumah itu bukan rumah baru tapi rumah tua yang udah ditempatin lebih dari empat generasi. Karena Alex ini nggak punya rumah dan selama ini tinggal di dalam apartemen bareng dua putrinya, akhirnya doi putusin buat pindah dan tinggal di rumah warisan neneknya itu supaya bisa tinggal lebih layak. Dan karena Alex ini demen bikin video TikTok, jadi momen pertama kali doi masuk ke dalam rumah neneknya itu, doi videoin buat diupload ke sosmed. Tapi pas videonya habis di-post, followers tuh malah notice sama sesuatu yang sepertinya Alex ini sama sekali enggak sadar kalau terekam di videonya. Let's go to our new house. Wow. This is cool, right? Better than an apartment. Okay. Got everybody here. Getting on into the new house for the first time. This is go. yeah. Sehas scary. Oh, that's scary actually. Oh, look at all this stuff. Yes. Dollhouse for you, <laughs> See, Go. Okay. Um, this kitchen's pretty nice. We'll close the door. Go. Ada sebuah bayangan hitam yang terekam jelas banget di pantulan cermin. Sedangkan Alex dan dua putrinya ini sama sekali gak sadar. Walaupun Alex udah dikasih tahu sama viewersnya tentang penampakan sosok hitam yang tadi, Alex ini sama sekali gak takut dan doi masih tetap tinggal di dalam rumah warisan neneknya itu. Beberapa waktu berlalu tapi sama sekali gak ada kejadian aneh sampai dua bulan kemudian. Tiba-tiba Alex tuh ngedenger ada suara-suara berisik dari dalam rumahnya di tengah malam. Oke, okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh. Uh, hello? Tiba-tiba ada sebuah kursi yang bisa geser sendiri persis di depan mata Alex. Dan kejadian itu terekam jelas banget di kamera Alex ini. Setelah kejadian yang barusan, Alex ini jadi mulai was-was buat tinggal di dalam rumah warisan neneknya ini. Dan Doi juga ngerasa kalau mungkin aja arwah neneknya yang udah tinggal puluhan tahun di dalam rumah itu masih menghuni rumah warisan itu. Mio. Seorang tiktokers bernama Ashley adalah seorang tiktokers ibu-ibu pada umumnya lah ya. Doi share video-video tentang anaknya, tentang keluarganya, dan juga tentang kucing peliharaannya. Tapi tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Ashley nge-share sebuah video yang gak sengaja kerekam kamera home security di dalam rumahnya. Awalnya kelihatan kayak ada sosok makhluk transparan berwarna pucat yang kayak mengintip dari balik pintu dan ngeliatin ke arah kucing peliharaan asli ini. Kayaknya kucing itu juga sadar sama kehadiran sosok yang tadi. Makanya, doi ngeliatin balik ke arah sosok itu, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba sosok itu terbang ke atas. Dan di sini baru kelihatan jelas kalau yang tadi itu bukan orang. Sampai sekarang, asli ini juga masih nggak tahu sosok yang tadi itu sosok apaan. Karena asli yakin banget kalau sama sekali gak ada anggota keluarganya yang ngelakuin hal itu malam-malam. Abis video yang tadi itu di post di TikTok, banyak viewersnya yang bilang mungkin aja kucing yang tadi itu coba buat ngelindungin keluarga Ashley ini dari sosok jahat yang coba buat ganggu rumah mereka. Tapi asli justru bilang kalau nggak lama setelah video yang tadi di post, Ashley dan keluarganya itu mutusin buat pindah keluar dari rumah yang tadi dan sekarang mereka udah nggak tinggal lagi di dalam rumah itu. TikTokers bernama time dari California ini sering banget ngalamin kejadian poltergeist di dalam rumahnya bahkan kejadian poltergeist itu terjadi hampir setiap hari Banyak benda-benda di rumah Temi yang bisa gerak-gerak sendiri. Selain itu, anjing Temi juga kaget banget karena tiba-tiba ada sebuah garpu yang terlempar dari dalam kitchen sink keluar dan jatuh ke penggorengan. Dan menurut gue kejadian kayak gini cukup sulit untuk dimanipulasi ya. So, apakah semua fenomena poltergeist dan penampakan di video-video Temi ini cuman video hoax aja? Atau emang bener kalau Temi ini ketempelan sama sosok misterius dari rumahnya yang lama? Komen di bawah.